Eta para petugas anu balageur ka rasep. Aduh, Gusti meni kopak nya. Kaing latihan ieu teh paginten Aduh, alhamdulillah. suasana so, jalan situasi seperti ini kita ulang ulang masih kada bisa latihan. kayak hatur nuhun. Hatur nuhun, hatur ya. nuhun nya. Hayo teh weh wae si Abu di mana ya Gusti kapan rek nyusul tapi cenah data kae sudah kudu dia telepon nih, di ya. mana HP-nya? HP HP. HP. Oh, iya lah. Ay, ay, Aduh. Dasar bunga pamaci kakek. Nah, guru ini telepon di Si komentar aduh, nomor cantik, nomor si bebek tadi. Lah. Kosong. Nomor pamaci. 32. Cilingan lipan 100. halo halo bebek halo kenapa mau bayi itu halo, nope. halo. hei sudah salah nomor aduh eh mah. ayo allah yang takut cuma nomor bak emok deh hapurah jika nanti si si Abu sih, jika nanti ada nomor di dia hapus ah hapus ah gak dili nomor 6 lu il iya, berilah jika nanti ah iya ya, kosong pulih ah jadi ah, nyambung gini. aduh halo halo BBM assalamualaikum Waalaikumsalam Walai Walai walaikumsalam Aiman itu mana majarek nyusul gua di jalan Tapi bingung, kamu? Aduh, <San> bingung, bingung, bingung, bingung, bingung, bingung, bingung, bingung, bingung, bingung, bingung, bingung, bingung, bingung, bingung, bingung, bingung, bensin. bingung, bingung, bingung, bingung, bingung, bingung, bingung, bingung, Sebelum itu, nah ujung-ujung astagfirullah, waalaikumsalam. Ambon banget, kita kuat banget. Kalau jago, kenal. siap kasih nakasih. air naik aku, teh dinamo beli di tanah on. apa? Dinamo ayah dina tempat masing-masing pengantin kesiap abun didinya keneh turun ayah nama dina mobil, turun turun Tina mobil gak ya heeh, He, uh, turun terus abun kemana ba? Lempah, Abu teh, lempah didinya mah daripada macet ini, buski, abah ya ku turun keingin ke abun teh? Nilai lah itu teingin, ayah inges ya petugas kesiap kabe didinya abun ucah datang heeh, uh, terus kudung kemah abun? didinya tehnya aku te lempang bibinya te lempang he pertigaan bibinya te he he tas mengkol bibinya te Lain nah yang kahuntung atau apa katuhuk he he he he nah, he, he, -he. he. lah saluti -sa kayak gitu saluti -sa ogen bala atau mata ay salah mah contoh nak contoh nak lah misalkan ujin salah nggak ada harboritas salah mbak lain ucin atau ber ucin nggak salah banyak banyak banyak hampura hampurlah sakitnya hampurlah sok tapi dinyate dinyate lempeng bilang kata lempeng nate terus lempeng lek tapi dinyate lek kayak pertigaan engkau kakek cak saintik lempeng kenapa sok rumah sepi san para naga tapi saya tadi. Nah. area. <tik> papayung agung mancu saesu. -sa. ya di aku ari aku lagi lila ibu camat ngomong lah isi ibu camat aku aku ada aduh Hatur iih alah ya, jazakallahu khairan ya, ya, ya, abah ieu teh karek bapak komite bah teh acan teu cam euh layang ibu kepala aduh ya allah haturku cakepanah lah bah kala bah acara bapak nyambet teh bah aduh kagara sabar urak cenah alah diucap makatur ibu badua kumuh ibu kumuh ibu mudah-mudahan kagentosan kudu langkung langkung tohon aduh mangga kana usahna di atos <San> eh salah aduh ya abo dulu, ya, kenen, dulu pak. Oh, ala, no, aduh, abu itu dulu pa Allah ibu ibu itu, tuh ibu tuh ibu ibu itu ibu ibu, uh, ibu, ibu uh, Allah Baik, maksa, banyak, begini, saya, bapa, hadusti, aku bapak ku, bapak. Ih bapak. nyawer tepuk tangan. Abah, alhamdulillah kamu tamu teh meuni kamu sadayana teh bapak. Eh Allah, aduh iya itu boleh ya atasnya atas teh abah ibu ibu ibu itu teh ibu ibu ibu di Teh di mata Laila, si Cing. Eh, eh, tas eh, <tuh> eh, tas eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, jadi eh, Lahir eh, eh, abah eh, Oh, eh, diganti eh, eh, eh, eh, eh, I lockdown eta baju teh 27 kali keren baju Terus ayo, Ku maha ba. Eh, uh, eta nawan waed di mata sanggisnya, sedih lilaket di kedhol nak. Abah, hari ampun teh, kapanannya yang siga budak jaman ayunan? Eh, uh, uh, ambu tidak ambu maknya, uh, uh. ambu mak selebritis, ambu selebritis. Astagfirullah, ladip <tuh> nawan gede selebritis selebritis kalau Allah bilang, "Tapi, kalau saya jadi ampun kalau saya bilang, "Tapi, kalau teh bilang, "Tapi, kalau saya bilang, "Tapi, kalau saya bilang, tikotok kalau saya bilang, "Tapi, kalau tikotok bilang, "Tapi, kalau saya bilang, "Tapi, kalau saya bilang, etapa kalau tikotok bilang, "Tapi, ah TikTok gitu menikung, menikung, menikung, menikung, menikung, menikung, menikung, bisa Bisa menikung, menikung, menikung, bener. menikung, bisa menikung, menikung, menikung, menikung, menikung, menikung, menikung, menikung, menikung, menikung, panjang bener bisa ah <tuk> Siksok, lamun bisa mah TikTok kan? Hayang ngepok lah. Iyo, gerayu. geratamu-tamu kebah. biasa TikTok mama tamu kamu nutiasa manggil. Eh, nutiasa manggil. sok, sok, sok. Iya, Alah, bululuh gitu, bululuh. Aisyah. ais, Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. aku aku. Aku yang banyak Lirai, ya. aku ini apa? Aku, aku kakak aku aku tinggalin, aku aku itu. aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, yang milih krasa dulu on turun dulu ibu lain musik atau apa? lain musrik musik, kenapa? eh, apa musrik? eh, lain musrik bah, musik, musrik, um, eh, eh si kaba salah way, amu um, mus, amu mus, asisi, asisi, akak, akak, alah, musik, musik, amu um, mus, amu mus, asisi, asisi, akak, akak. Musik, musik. Ya. Aduh, tikoro, gusti, tik ini meni nyeluk, musik. Ya. Ada, meni ngarene eh. Tidak, tidak, tidak. Aduh, Aduh, Aduh ngarene. Ari raeut maksad de Allah Abah malemkeun eh. Nah urusan nyawer tukang Eh, boga duit nanti tuh manajanya, wair. Ah, ya Eh, Cik Bang, ternyata tukang ketakung. mana itu Duit Kita, dulu itu duit. Oh, Gusti yang duit. dina Duit, Gusti, ya Allah. So, Atuh, ha, ayah lah. Lah, dua, dua, dua, dua, dua, dua, lah dua, dua, Iya, iya, enggak. Puan, keadaan di Aksulat, Puan. Mau ah, eh, mau ah, jangan Abah. Wahe, iya teh. Iya, jangan jang tukang kenang. Wahe, iya teh. Kenang, kenang. Kenang, kenang. Kenang, kenang. Oh, enggak. Oh, lain kan, baik. Ya, Cenotip Sunda. Kenang, kenang. Kan, kue mie. Sarannya, suai Hey, tukang gede, gede, gede, iya, bohong gede, tukang gede, gede, saya gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, di gede, gede, gede, gede, gede, gede, hei, tukang gede, hei, gede, gede, alah, gede, gede, gede, tukang gede, hei, hampura apa gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, Ya, bisa. Nges, ya, iya, Pak. Mana bisa? Gasnya iya, Abah yang teruskan acara. Mohon, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. Pak. Terakhir, ala, ala Iya Allah, bagus. Katolik, dia mah. Katolik, hancurlah. Iya, maaf, Dulu itu tukang kentang, siap dibalik. <tuh>. alat e. e. mohon, mohon, mohon, mohon, mohon, mohon, Abah, Majar Badai Mapak Anu Badai di istri. Eh, eh, aduh, poho, tuh nyadai tadi. Toh, atuh, biol lah. Baring ada gua Anu sawer. Jangan kagak mana yang mana. Ah, ayu Abah mana? Nama dari itu, itu tu, tuh tinggal itu belah. Dia udah mana? belah dia oh, kadi, oh, udah kadi, oh, mana yang ay gusto ko berangis mata seperti meninggalkan kau yang kembali, cerita gak tertaut hari, gak tertaut melamai, memetik pada masuk kaili sekolah, diajar nulis baca jen itu, tapi kupu karena kehalaman ini, maupun dia kekurangan ini, memetik kehalalan angga, kiwari layu kamari, bangsa tidak pamitah, apa itu aturan jenaka. Ya supaya geracangan ketua memang lengser ibu bapak masakan urang ayah dinakasalah betar maka saling bagus cekanan tanangan ibu bapak guru hidup bapak oh ibu guru nung naman kadere abdi tekiat menak dikenai netut ngembung na yinci soja nartra-nartra agambaran raga wajan muka rosa rumah di artista daya di ati dihidiki sakola Seharusnya aku, anak-anak jahitan memeluk aku. Engkau ada jahitan untuk benah mana. Mari gigitu api mundur hapunten. Apa enggak api? Biasa bisa ambang kelapa. Habis adanya sejak balik tangan yang gantung krim ini saat malam. Maksudnya nambah, saudara, artikan anyar. Jika ada yang bangun, Bapak, Ibu, Guru, Oge okay, Ngadek, saya ada yang nampak di sepertus di awal. Kamu mengelisir semangat haturan Ibu, Ibu, Ibu, SD, Negeri, Sinagasi, Kangkonae, Kak Panggung. Eh, Kak Ibu Kepala, semangat haturanan di Kampanggung. Mana haturan Ibu? Haturan Ibu. Buntet, Kak Sep. Buntet. Do mangga, Pak. Anu sarajinna pamasrahan sastra kawicaca panthi secara siloka ti ibu pemuhu sekolah kawabakin kelas 3. Mangga. Ieu langlayang du jadi bukti aran jeung bagian e aranjeun Rajin pernah, jadi menjadi di hati dia. Kehayangan anaknya, ibu hayang mekaladu, betul ibu dan ukur bisa doa Kir tambah di jalan, jimat lu selalu lagi tahun di tayangan. Aje nak pasrah kita hidup baris kabau. Selaya uh, pada hari ini uh, 23 Jun 2022, uh, Kami atas nama uh, seluruh warga 1 menyerahkan Amanda kepada Bapak setelah enam tahun kami didi, kami bimbing, kami ajarkan mudah-mudahan apa yang telah mereka terima baik ilmu ataupun keterampilan dan hal bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Mangkatnya. ibu kepala dan juga. Bapak, Ibu, Guru, bisa Besar Saya atas nama dari orang tua siswa Kelas 5, kelas 6 Mengadukkan banyak terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas didikan dan atikan Dari Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, Guru Kepada anak-anak kami Yang Alhamdulillah proses berjalan selama 6 tahun yang tidak mungkin kami dapat membalasnya mudah-mudahan Allah SWT melibatkan dan amat kebaikan dari Bapak Ibu Guru Besar-Estat yang telah mendidik anak-anak kami selama 6 tahun Shazam Allah Hai Haikal Muhammad Romdani Lulu Widya Mila Tussipa Muhammad Zaki Yafi Diyan Nasrul Nubraha Nazwa Pebia.